kemarap geng balik lagi di channel gue detik slot ya si penyelidik slot gak sore hari ini oke di edisi slot gak sore hari ini gua bawa modal di 1.500.000 guys ya ya kenapa ya, ini rekomendasi ya maksudnya request dari viewer-viewer sejati gue guys ya oke jadi karena udah di request gue langsung turutin aja guys ya di modal 1 jutaan ya Bang bikin modal 1 jutaan dong ya mau mau mau tahu dong bisa profit seberapa, seberapa gitu oke Eh uh, gua langsung turutin ya. gue langsung <coughs> langsung gaskan aja nih di, di <coughs> modal segini guys ya. Oke, okay, ini ngomong-ngomong gua masih bermain di situsnya Retro 777 guys ya. Situs paling gacor dan terpercaya guys ya. Jadi buat semua kalau kebingungan cari situs gacor yang gue sangat rekomendasi, gua kan buat semua langsung gaskan di situs ini guys ya. Oke. Okay. Oke, okay, masih di skip banyak banget nih di skip ya. <coughs> oh iya buat kalian semua yang lagi nonton nih guys apa kabar kalian semua guys gua doain kalian tuh semua sehat-sehat selalu dilancarkan rezekinya dilancarkan juga segala urusannya dimanapun kalian berada guys ya oke okay. ya kalau udah didoain toh tolong... wih gila gila mantap dikasih sketsa gratis ya guys ya, mantap dikasih sketsa gratisnya guys <tuh> ini sering gue bilang ke kalian semua guys ya kalau schedule gratis itu sama dengan profit kenapa ya kalau schedule gratis itu kan cenderung kita itu mesti beli guys ya <tuh> kita itu mesti beli guys kalau mau schedule ya. jadi kalau dikasih schedule gratis itu hitungannya profit jadi dikasih berapapun kalian harus syukurin guys ya oke okay. okay, jadi ngomong-ngomong sini <tuh> di hari ini guys dengan, uh kalau bahwasanya gua masih menggunakan pola-pola pola rasikan gue sendiri guys ya pola rakitan gue sendiri guys ya tanpa nyontek pola dari mana pun ya Kenapa ya karena gue gua udah terbiasa banget dengan gates of volume ini guys ya Oke jadi di sini kita dikasih meganya guys Oke masih belum ada yang dikonekin guys ya Oke ini mantap dikonek ke batuk kuningnya dipecahin kali dua kali tiga nyantol ya ya di mantap gelasnya dipecahin Oke okay, 37 x 13 ya Dapat Mega lagi guys ya. 493.000 Wah anjir kemenangan kita 1 juta coy Ini skedja gratis tumbuh 1 jutaan ya guys Oke okay, mantap ya Jadi skedja 1 ini kasih 1 juta 2.6.000 guys ya. ya Ini nih yang bagusnya dari situ sini guys ya uh, Memang <coughs> Ada aja kejutannya guys ya Ada aja surprise nya dari kakek ini Nih, gak sendiri ya, tinggal skater gratis bisa tembus satu jutaan ya. Jadi, kenapa kalian semua langsung gas karena jadi situ sini? Oke, ini kita lanjut ke pola selanjutnya. Di spin cepat 10 kali ya. Setelah gua setting-setting, bettingannya di 30.000. Oke. Waduh. Waduh, sepuluh spin gak ada yang konek. Oke, kita setting lagi nih, guys. Saya langsung buy spin aja di satu <coughs> di jutaan nih guys. Nomor nah, satu satu ini bisa tembus tembus lebih banyak lagi lah ya Oke okay. iya anjir pecahannya mantap banget C guys saya gini gua mau eh <coughs> uh, mau bilang ke kalian semua kalau bahasanya thank you ya thank you bang, kalian semua sudah di klik video ini guys jangan lupa dibantu like dibantu share ke teman-temannya sekiranya mania slaughter kayak gua juga guys ya dibantu subscribe dan jangan lupa juga nih Nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi baru dari detektif ya karena gue selalu aktif karena gue selalu aktif olah-olah <tuh> tkp guys ya tkp nya apa ya ini guys get Olympus ya bersama kaki sialan ini ya oke okay. oke okay. ini 12.000 dikali 15. 180 ya Gak apa apa. Ya kalau skecher Kayaknya kalau kita buy skecher ya Kita minimal ya mesti balik balik modal guys Ya Tadi kita buy spinnya di satu juta satu jutaan ya oke okay. okay, ini auto konek Ini di sini kita sudah auto connect Mantap batu kuning batu merah dipecahin ya. Oke okay, batu birunya dikasih Di sini udah nyantol kali tiga Kali dua juga baru diangkat ya dipecahin juga lagi cincinnya 37.000 coy Mantap banget ya Oke, dianggap lagi sama kakeknya mantap ini perkalian banjir banget coy ya. 86000 dikali 23 langsung jebret sensasionalnya guys ya dikasih Rp1.798.000 gila ini. Eh kalau dari sini kuda kayak gini udah fix balik modal ya udah lebih-lebih banget ini. Wah oh, ini sketcher satu ini bisa-bisa kira-kira bisa, -bisa, kira -kira bisa tembus berapa ini? ya pokoknya semua langsung gaskan aja, guys ya. Di situ sini, guys. Ya. Ini gue sangat rekomendasi bak rekomendasikan banget buat kalian semua lagi-lagi dikasih sensasional juta 700 ini. Waduh, waduh. Kalian bisa lihat sendiri ya betapa gacornya situ sini ya. Jadi, pokoknya semua yang cari cuan yang modal receh atau modal ya berapapun lah modalnya, penting kan pola pola gacor yang gua sajikan kan. <tuh> rekitang gue sendiri. Ini kan di situs sini gua yakin kalian pasti bisa cuan juga kayak gua ini, guys ya. Waduh, ini kalau Kalian sering-sering request lah guys ya. Semakin sering kalian request, semakin sering juga gue profitnya Oke okay, mantap. Gila aja dikasih senso-senso Dikasih senso lagi kita di sini guys. 4 juta coy. Ya. 4 juta ini. Waduh udah 9 juta nih. Gila. Gila-gila-gila. Jadi gue profit gini ya. Memang enaknya langsung cawa aja guys ya. Thank you buat kalian semua yang sudah nonton. Bener, bener rezeki besar selalu mendampingi kalian. Sekian oleh TKP hari ini. Adios.